Betulnya kenapa kamu sering apa ngeluarin apa ngeluarin pas sepi aja? Oh eh, malu gimana? malu atau gimana? Bukan malu sih saya nggak bisa ngomong karena oh introvert. Saya... Jadi, ya. jadi jadi kalau setiap saya mau kadang saya pakai laptop abang saya pak. Oh, <laughs> oh biar apa bi biar ada micnya? Iya pak antas. Pas aku ajak ngomong kagak mau buka mic karena cuma kita berdua jadi kita gabut. MTW itu cara bikin skin setengah gitu gimana? Setengah yang untuk yang kecil itu. Iya. <laughs> palanya harus di bagian tubuh. Oh, palanya harus di bagian tubuh. Um, oke. Okay. Boleh buat memahami. <laughs> Duh, skinnya saya ambil dari punya orang terus saya edit. Oh. Nah, ada si Widianto nih yang dari dulu penasaran sama suaranya. Si oh. uh, Commander. sih? lagi ngapain? Aku sedang nonton, oh, nonton, nonton, nonton, nonton, nonton YouTube. nonton YouTube. nonton YouTube. nonton YouTube. Hmm. kok saya bingung ya. Aku ada rencana pengen bikin animasi lagi. Sampai kali ini animasinya ya, tentang ya. apa? lagu apa? bagikan lagi di sore hari. <laughs> ketinggalan. <laughs> Untuk lagunya, sih, aku bikin sendiri, ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, apa <laughs> ya, ya. <laughs> Aku lagi record, Pak. Record, record, record, uh, record, apa, record, record, record, record, apa itu? record, record, record, record, record, record, record, konten, record, record, record, discord buat youtube lumayan <laughs> uh, record, record, <lagi. laughs> uh, <tolong, tolong jangan tolong kita. jangan dimatiin micnya Aku udah record dari tadi. Oh, okay. lagi. Okay. Jadi, um, untuk musiknya aku udah bikin. Di sini ada ritme pasti teman-teman udah tahu lah ya. Ini malah aku kayak tutorial <tah> level ini. Jadi, untuk musik <tah> di animasi aku udah bikin kira-kira kayak gini aransemennya. Ada lagu ini? Apa? Apa kami? Enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Ah, bagus, keluarin suara. <laughs> nice, nice. Ah, <laughs> Oke. Okay. Tolong. Tolong. Lagi beri suaranya. Eh. Biasanya ingin, Pak. Buka lagu itu, tapi sayangnya copyright, cuy. Jadi, iya, hmm. enggak. Bisa, enggak enggak enggak Eh, nanti yeah. bisa kita kan? Crazy um, bisa sih, cuma biar lebih menarik, aku bakal bikin <laughs> apa ya. Sayang <laughs> <laughs> banget, skill editingku masih kurang bagus. Si Skillnya masih sedikit, hmm, cuma, cuma masih okay. bisa motong-motong doang. Masih bisa motong-motong doang, belum bisa ngasih efek-efek itu kecuali yang di video yang kemarin. Kalau teman-teman lihat, aku ada bikin kayak apa PMV, PMV gitu picture make picture make video yeah, yeah, yeah, <laughs> iya iya kalau saya betul. sih editan saya itu pas pasan pasan hmm. so jujur Def kamu jujur kalau kalian kira itu buatnya di After effect no kalian salah aku ngeditnya yang PMV itu aku make filmora coy <laughs> oh filmora filmora sembilan ya enggak aku filmora 8 <laughs> filmora 9 terlalu susah <laughs> <laughs> Ah, ya udah, saya mau mandi. dadah. Ya udah, bye. Ya, mandi terus, lai, sekian dulu. Jadi lai, karena lai, si lai. Karena si Evil commander mau mandi, jadi ya sekian dulu untuk video kita kali ini. So, jangan lupa, jadi sekolah. jangan lupa like, share, dan subscribe. See you, the next video, guys. And... <laughs> eh sebentar yang outro saya <laughs> malah kamu yang outro <laughs> Ya udahlah daripada anggotanya di sini makin autis aku langsung close aja. Oke. Okay. <tuh>.